Misteri Penthouse Yang Harus Terpecahkan Sebelum Season 3 Tamat Drama Penthouse adalah drama yang selalu menyisakan misteri di setiap episodenya dengan plot twist yang sangat sulit untuk ditebak oleh penonton. Plot twist yang ditampilkan pun seringkali membuat penonton marah, histeris, hingga terkejut karena benar-benar tidak menyangka ceritanya akan seperti itu. Selain itu dalam setiap episodenya pun selalu dibumbui dengan plot twist tentang masa lalu setiap karakternya. Contohnya saja pada season 3 drama Penthouse ini, akhirnya kita mengetahui bahwa masa kecil Joe dan Tae palsu sangat menyedihkan. Meskipun beberapa hal telah terungkap, namun masih ada beberapa hal yang masih menjadi misteri dan membuat penonton penasaran. Berikut adalah beberapa misteri atau rahasia drama Penthouse yang belum terungkap. Pembunuh Min Sol Ah Min Sol Ah adalah salah satu karakter drama Penthouse yang paling melekat di ingatan penonton. Meskipun Min Sol Ah bisa dibilang memiliki sin yang tidak terlalu banyak namun karakter Min Sol Ah berhasil mencuri perhatian banyak orang. Seperti yang kita ketahui karakter Min Sol Ah muncul pada episode 1 drama Penthouse dan bisa dikatakan Min Sol Ah adalah salah satu sumber konflik dari drama Penthouse ini. Selain fakta jika Min Sol Ah merupakan anak Sim Suryon, karakter Min Sol Ah juga masih menyisakan misteri setelah kematiannya yang misterius di season 1 drama Penthouse. Kematian Min Sol Ah menjadi misteri yang masih belum terpecahkan hingga season 3 drama Penthouse ini. Meskipun pada akhir season 1 kita mengetahui bahwa Oh Yun Hee adalah pembunuh Min Sol Ah, namun masih banyak orang yang tidak mempercayai hal itu. Hal ini karena masih banyak orang yang berpikir bahwa Joe dan Tae adalah pelaku utama pembunuhan Min Sol Ah itu. Selain itu kondisi Oh Yun Hee yang sedang mabuk saat itu, membuat banyak penonton skeptis tentang fakta Oh Yun Hee adalah pembunuh Min Sol Ah. Di samping itu perilaku Sim Suryon juga sangat aneh karena Sim Suryon seolah-olah tidak membenci Oh Yoon Hee meskipun dia telah mengetahui bahwa Oh Yoon Hee pembunuh Min Sol Ah. Selain itu Jo juga pernah mengatakan bahwa dia telah membunuh Min Sol Ah pada season 2 drama Penthouse ini. Hal itu dia ucapkan saat diinterogasi pihak kepolisian. Hal inilah yang menyebabkan banyak orang masih penasaran dan bertanya-tanya tentang siapa pembunuh Min Sol Ah sebenarnya. Apakah Oh Hyun Hee atau Jo Dante? Siapakah adik kandung Jo Dante? Pada episode 7 drama Penthouse kita melihat kilas balik kehidupan masa kecil dari Jo Dante palsu atau saat itu bernama Baek Junki. Ki. Joe Dante palsu atau Baek Junki tinggal bersama ibu dan adiknya di sebuah rumah seadanya di atas tanah milik konstruksi Simon yaitu perusahaan milik ayah Sim Suryon. Jo Dante Palsu atau Baek Junki hidup dalam kemiskinan dan bahkan rumahnya digusur secara paksa dan mengakibatkan ibunya meninggal saat penggusuran itu. Saat ibunya meninggal, adik Jo Dante Palsu atau Baek Junki yang bernama jun Junhi tidur di pelukan ibunya. Setelah itu tak ada sin yang ditampilkan. Setelah sin itu banyak yang berspekulasi jika adik Jo Dante Palsu atau Baek Junki sebenarnya masih hidup namun dibesarkan oleh orang yang berbeda atau terpisah dari Jo Dante Palsu. Selain itu banyak orang yang berpendapat bahwa adik Jo dan Tae palsu adalah Oh Yoon Hee atau Jin Boon Hong. Kedua karakter ini dicurigai sebagai adik kandung Jo dan Tae karena masa lalunya yang belum bisa dipastikan atau masa lalunya masih belum diketahui secara pasti. Ditambah lagi penthouse memang selalu memiliki plot twist yang tak terduga, jadi kemungkinan saja kecurigaan penonton akan terjadi. Lalu siapakah adik kandung Jo dan Tae sebenarnya? Apakah Oh Yoon Hee atau Jin Boon Hong? Atau apakah orang lain? Bagaimana Naegio dan Sim Suryon bisa memiliki wajah yang hampir sama? Pada season kedua drama Penthouse kita disuguhkan plot twist yang sangat membagongkan. Karena ternyata yang meninggal tertusuk di Penthouse adalah Naegio asli bukan Sim Suryon. Selain itu kita juga mengetahui fakta bahwa sebenarnya Naegio memang telah menyamar jadi Sim Suryon untuk membantu Joe Dante melobi untuk usahanya. Meskipun begitu kita masih dibuat penasaran tentang karakter Naegio yang sebenarnya dan Sim Suryon tentunya. Banyak pertanyaan yang penonton miliki terutama, bagaimana bisa Naegio dan Sim Suryon memiliki wajah yang sama, lalu apakah mereka saudara atau orang asing, karena jika misalkan orang asing, sangat kecil kemungkinannya wajah orang bisa mirip dan identik seperti itu. Jadi hal ini sepertinya harus terungkap sebelum season 3 berakhir untuk membuat rasa penasaran penonton hilang. Siapa ibu Sok Hun dan ayah Sok Hun sebenarnya? Pada season 3 drama Penthouse kita dibuat terkejut dengan fakta bahwa ternyata Sok Yung adalah saudara kembar Min Sol Ah. Hal ini berarti jika Sok Hun adalah anak tunggal dan tidak memiliki saudara kembar. Meskipun fakta ini telah terungkap namun fakta tentang ayah dan ibu Sok Hun masih menjadi misteri. Meskipun kita masih percaya bahwa ibu Sok Hun adalah Na Gyo, namun fakta tentang ayah Sok Hun ini juga masih menjadi pertanyaan. Terlebih pada season 2 kita tahu bahwa ternyata naeego jatuh cinta pada Jungdoman saat itu jadi ada kemungkinan bahwa na Aeego memiliki anak dari Jungdoman bukan Jo Dan;te Namun jika memang itu anak Jungdoman Bukankah aneh jika Jo Dan;te mau merawatnya dan meskipun itu anak Jo Dan;te kemungkinan naeego adalah ibu kandungnya masih perlu dipertanyakan karena seperti yang kita ketahui Jo Dan;te adalah seorang iblis yang bisa menukar anak dan bahkan menjualnya. Jadi fakta tentang orang tua Sok hun yang sebenarnya harus terungkap sebelum season 3 ini berakhir. Masa lalu Jo dan Tae palsu atau Baek Joon-ki. Karakter Jo dan Tae palsu atau Baek joon, -ki. Karakter atau Baek joon -ki adalah karakter yang paling jahat di drama Penthouse ini. Jo dan Tae juga merupakan karakter yang paling dibenci oleh semua penonton dan paling diharapkan untuk hidup sengsara untuk menebus semua kejahatannya. Meskipun beberapa fakta tentang masa lalu Jo dan palsu telah terungkap namun hal ini dirasa belum cukup terutama fakta setelah rumahnya digusur. Apa yang Jo dan lakukan setelah itu, apakah dia hidup sendiri atau ada orang yang mengadopsinya, dan bagaimana bisa dia berakhir di rumah Jo dan asli? Banyak hal yang masih membuat penonton penasaran tentang masa lalu Jo dan Dan hal ini diharapkan akan terungkap di season 3 ini. Nasib Oh Yun Hee Apakah masih hidup atau benar-benar telah meninggal? Pada pertengahan season 3 drama Penthouse, penonton dikejutkan dengan kematian Oh yun Hee yang dibunuh oleh Chon Seo Jin. Meskipun sin pemakaman dan mayat Oh yun Hee telah dimunculkan, namun tetap saja penonton masih percaya dan berharap jika Oh yun Hee -hi masih hidup dan berhasil diselamatkan oleh salah satu karakter. Hal ini karena sosok Oh yun Hee yang baik hati dan seperti malaikat yang selalu melindungi banyak orang. Hal ini juga yang membuat semua orang berharap jika Oh Yun Hee -hi masih hidup. Apakah Oh Yun Hee benar-benar meninggal atau masih hidup? Masa lalu Jo dan T asli atau Baek Jun palsu. Jo dan T asli muncul di season 3 karena alasan untuk menghancurkan Jo dan T palsu dan membalas dendam kematian kedua orang tuanya. Namun Jo dan T asli tidak melakukan apapun untuk mewujudkan rencana tersebut. Hal ini membuat penonton jadi skeptis tentang masa lalu Joe dan Tae asli sebenarnya seperti apa. Hal ini semestinya terungkap sebelum season 3 ini berakhir. Itulah beberapa hal dan fakta yang semestinya terungkap sebelum season 3 drama Penthouse ini berakhir. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki teori atau pendapat terkait hal ini? Jangan lupa untuk tulis teori dan pendapat kalian di kolom komentar agar Mimin juga tahu informasi yang lainnya.